Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rosana Ulul Alviati Dari Pemerintah Kabupaten Rembang Unit Kerja SD Negeri 1 Sendang Mulya Kecamatan Bulu Kali ini kita akan belajar bersama Di tema 4 Subtema 1 Muatan IPS tentang Jenis-jenis pekerjaan Berdasarkan jenisnya Pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang Berikut ini beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan barang petani. Petani merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang dihasilkan pun juga bermacam-macam, seperti padi, buah-buahan ataupun lainnya. Peternak, peternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan ataupun membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Barang yang dihasilkan dari peternak itu bermacam macam Bisa berupa daging, susu, telur, dan masih banyak lagi Tukang kayu atau mebel. Tukang kayu adalah orang yang bekerja mengolah kayu menjadi barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari Mereka dapat membuat lemari, meja, kursi membangun rumah, maupun benda-benda lain dengan kayu. Nelayan Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan lainnya yang hidup di laut. Pekerjaan yang menghasilkan jasa Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Berikut ini beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena dokter bekerja untuk membantu memeriksa kesehatan pasien hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat diamati melalui perkembangan kesehatan seorang pasien seorang pasien yang tadinya mengalami sakit setelah diperiksa dan diobati oleh dokter menjadi sehat kembali guru Guru merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa karena seorang guru bekerja untuk mengajar, mendidik, dan membimbing siswa. Hasil pekerjaan seorang guru dapat dilihat pada perubahan yang terjadi dalam diri siswa. Seorang siswa yang belum bersekolah tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Polisi Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang polisi antara lain ketertiban dan keamanan masyarakat terjamin. Nah, itu tadi beberapa contoh pekerjaan berdasarkan jenisnya. Selamat belajar!